kasih marah dia masih dulu itu, masih gak dulu itu bener dong coba sudah coba dulu yang Ya, tahan, dulu. Oke. Hah? keluar dulu, Pak. <tuk> <tuk> Oh oke. Jadi ini. tenido once tenido el perro Awas,